buat kalian-kalian yang penasaran sama hidupnya, gaya hidupnya, pekerjaannya semuanya hmm. kita jawab <laughs> di sini ya. Ohih, kita, kita buka dulu. Uh, buka buka. Dong, enggak, enggak, enggak usah dibuka, kan dingin. mudah buka jangan, oh, jangan. Tutupin, tutupin, tutupin kakak. Hmm, kita buka hp langsung ya. Kita, kita, ini tuh pertanyaannya tuh dari diambil dari uh, upload foto dua minggu lalu. Hmm. Kita, kita sortir. Oke, yang absurd dan no absurd gitu kan ya Lebih banyak yang absurd, yang absurd sih Iya sih, kayak <tuk> Apsul Kan kayak, hmmm, kenapa sih orang-orang nih gitu kan Udah penasaran belum? Udah penasaran kak langsung aja gak sih? Kita mulai gak ya, sih? Iya, mulai, mulai. Emang Pertanyaan ya sambil gue yang apa? apa? apa? apa? jadi temennya tuh yang ya gede gede bawah gede atas gede pemilik itu lo paling jadi dan gue bakal mikirin lebih ya ketiba itu lebih kayak lebih sobi sih kayak suka main game game-game game-game itu as sih itu. hmm terjawab ya, guys. Ya, kita lanjut. Next question. Auto Kazalina. Masih pink enggak sih? <tuh> Esport sport sih? eh yang sih. yang private-private bisa mulai dari internet sih Gak Next question Apa Apa ya? Hmm, mulai streaming sejak kapan sih Kak Zawit? Um, mulai serius, live streaming 2020 akhir, dari Desember okay. tuh udah mulai live streaming pertama itu Magic Chat, bukan di sini ini ya Pertama tuh, anak bukan ini bukan, aku gak usah Makanya Jolina sih, dia merawat Eh, kok gak salah sih itu sih Hot atau, sexy, hot gitu. atau, hot ya. atau <tuk> seksi? Hot atau seksi gitu lupa deh awal dia berkarir sudah udah ah, ah, oh, oh, oh, ya. itu kan sudah mulai memanas itu. gitu kan hmm. itu, ya, udah gara-gara hmm. emang Viosnya, nama, nama, kan jadi side sama di juga sama oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hmm. oke okay, next question ya ya durasi lama tapi kecil apa durasi panjang tapi pendek durasi apa? aku nggak ngerti ya aku sih suka yang lama sih kalau yang lama tuh di bisa ya. lama tapi kecil oh, kalau kecil sih skip sih kan pilihannya kalau lama tapi kecil atau durasinya uh, sebentar tapi gede ya mendingan gede sih karena yang itu bisa diajari tapi kalau oh, gede kan ya ajarin aku, aku. ajarin aku itu sama mau mesti meski aku kapan diajarin ya, ya gimana ya <laughs> kan live kan oh bisa iya. kalau minta diajari edukasi edukasi yang lain bisa di private dm ada zoomnya nanti ya. moderatornya ini yang buat prakteknya ah, nih ah. lawan <laughs> oh. tiba-tiba modelnya Ketulah, pokoknya ininya pen yang besar karena durasi itu bisa diatur gimana bayang kita aja sayang gimana tuh bayangnya sekaligit alah alah wuhh udah panas udah panas kita next question next, next next next apa tuh kakak kenapa tiap konten harus ada desahannya oh kalau mas ketepun kena enggak sih lebih uh. banyak tuh karena alam maknya juga atau kadang -kadang. awalnya itu gara-gara main uh, pan, gara-gara main game yes. terus yes. akhirnya lama-lama jadi kebiasaan gitu oh, sebenarnya. Oke, okay. oh, udah sih. Yeah. Jadi, oh, main ya biasa lah. Kenapa sih? Di hari-hari juga nah, biasa aja besar. Besar. gitu ya pokoknya ya. Karena itu emang oh, ya. satu keharusan ya. Yeah. Bayi itu pas bayi kan main Yusuf oh, main besar deh. Especially, aku kakak mau nanya sekali main begituan. basahnya berapa kali baru puas? Lama, lama, dan lama nggak baru basahnya? Okay. Untuk membuat okay. basahnya lama, ya? nggak la sih? Bahasa langsung, bahasanya langsung banget, apa? Oh, udah, oh, udah, oh, oh, shit, nah, gak, no. no. oh, shit. Si, Ayo, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, Oreo ini, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, belum lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, <laughs> next question hmm, cara gaila streamingnya itu gimana kak? wah, ya, makasih Ini yang menyiapin PC, HP, mau main game apa terus habis itu kalian tinggal cari ciri khas kalian jago kah? main pro player kamus jago? atau kalian punya hero khusus di suatu game misalkan atau kalian pelawak di suatu game kan bisa jadi intinya tuh tergantung ciri khas kalo misalnya PC udah ada ga rupa tapi ciri khas kalian apa gitu kan? aku <Gun gun> lemes, nggak sadar terlalu sering. Poin ciri khas ini ya, oke. Mudah ya, ciri khas ya. Iya. Next question. Okay. Kak Zau tuh pengen nikah umur berapa dan tipenya seperti apa? <tikaka> oh, nggak <saya tikaka> tahu. Masih belum tahu. Kamu instagramnya apa sih? Aduh, apa tuh? Oh, oh, iya. oh, bukan nikah, mau ya. oh, apa nikah sih? Mau nikah oh, si, maksimal. <tikaka> Cuma untuk apa sih perannya? tipe, tipe, tipe, tipe sih menyesuaikan dengan sekarang sih enggak terpatok tipe cuman ada sih tipe Cuma tipe cuman kalau misalnya sekarang nggak terpatok tipe jadi ini nyaman, dan oh, ya. Oh, ya. Mandan, eh, enak bisa enak, enak, atau kasar main game uh. di dapur tapi ya, ya. ya, ini kan takat lagi masak pas masuk, saat masuk masukin masukin masukin, masukin. bumbunya kalian lebih kepo gak sih nah. untuk kazaolin ini menjelaskan secara detailnya masak bisa bumbu. kenapa nah, itu 68 ada yang kepo ada yang penasaran jangan lupa ya jangan lupa kalian langsung komen di kolom komentar. nanti siapa ya. tahu kalian penasaran kami dilanjutkan lagi nih kak.